Wih, masih ada ini teman-teman. Lihat, ini ada macan tutul, warna kuning. Wih, ada lagi nih. Kali ini, gajah teman-teman. Uh, teman wah Wah, ada lagi nih teman-teman. Ini cumi-cumi. Yuk, teman-teman. Kali ini, kakak mau berburu mainan lagi nih. Let's go ya. Bantu kakak ya, untuk mencari mainan. Kakak sudah bawa wadahnya nih teman-teman. Let's go. Kita cari mainan teman-teman. Ada di mana ya? Wow, itu apa teman-teman? Warna kuning. Wih, kita langsung kumpulkan yuk teman-teman. Wow, apa aja ini teman-teman? Wih, ada harimau teman-teman. Warna orange, mantap. Ada apa lagi nih teman-teman? Wih, ini ada singa teman-teman. Tuh, lihat warna orange. Ada apa lagi nih? Wow, banyak sekali ini mainannya teman-teman. Ini ada gurita warna kuning, mantul. Wih, ada buntut ini teman-teman. Hewan apa ya? Kita langsung gali yuk teman-teman. Wow. Wih, mantul teman-teman. Ini ada dinosaurus, kentrosaurus duri. Wow, besar sekali teman-teman. Mantap ya. Kita cari lagi yuk di sini yuk teman-teman. Siapa tahu masih ada. Wih iya guys ini masih ada ini teman-teman Tuh lihat ini lobster teman-teman Warna orange Mantap ada lagi gak teman-teman Wow masih ada lagi nih teman-teman Wih ada hewan ternak ini yaitu kambing warna coklat Keren teman-teman Wow masih ada lagi gak teman-teman Kita cari ya siapa tahu masih ada Wow iya betul teman-teman ada ikan pari Warna hitam Ada lagi teman-teman Kita cari terus ya Sampai ketemu Wah, Wih masih ada lagi nih teman-teman Uh, Ini ada dinosaurus lagi Yaitu Pachisep halosaurus teman-teman Lihat warna pink teman-teman Wih keren sekali Masih ada lagi nih teman-teman Wih, masih ada ini, teman-teman. Lihat, ini ada macan tutul warna kuning, ada kepiting juga, teman-teman. Wih, keren ya! Ada lagi nggak, teman-teman? Wow, ini ada warus teman-teman. Warna coklat, ada lagi nggak, teman-teman? Wih, ada lagi nih. Kali ini gajah, teman-teman, keren ya! ada lagi enggak teman-teman? Wah, sepertinya di sini sudah habis teman-teman. Wah, tidak ada teman-teman. Kita cari lagi yuk. Siapa tahu masih ada nih teman-teman di pasir ini. Let's go. Kita cari ya. Coba kita cari di sini ya. Di mana ya teman-teman? ketemu ini. Wih. Tuh teman, wow. wah Masa ada lagi nih teman-teman Ini cumi-cumi, warna biru Wih ada lagi nih Ini ada hewan laut lagi nih ternyata teman-teman Ini ada penyu, lihat tuh teman-teman Keren ya Wah ada bintang laut juga teman-teman Warna biru Mantul wah, masih ada lagi nih teman-teman Wih ada yang bunyi nih teman-teman uh, Lihat, ada ikan Wow, ini ikan koi teman-teman mantap ada apa lagi gak teman-teman wow ini ada si tangan keras teman-teman tuh lihat ini kura-kura wow keren sekali ya ada lagi gak teman-teman wah sepertinya sudah habis teman-teman tuh lihat sudah habis Sepertinya sudah tidak ada mainan lagi teman-teman Wah kali ini dapat mainannya banyak sekali teman-teman Tuh lihat